Jadi gini, sombong itu yang disebut sebagai sombong itu sebenarnya terdiri dari dua hal, satu secara tohirya, dua secara batinia, kalau secara tohirya itu jasad dengan jiwa, tapi kalau secara batinia itu adalah roh, ya, kalau secara tohirya itu jasad dengan jiwa kita itu yang sombong, misalkan seperti halnya ketika kita interaksi dengan sesama, diri kita itu mencerminkan sifat-sifat yang sombong terhadap sesama. Sekalipun diri kita itu baik, namun kalau but, apa namanya jiwa kita, jiwa ini kan sudah ke dalam ya kan rohani, tapi itu masih dohir lo sebenarnya. Kalau dalam tauhidul hak itu masih masih dohir sebenarnya. Yaitu hati kita, yaitu jiwa kita ini loh, akal fikir kita ini loh seperti halnya misalnya kata kalau kata orang Jawa itu rentek kesombongan menggerutu di dalam hati wahid orang itu kan masih begini begini begini jauh lebih baik daripada saya nah itu sombong bersifat kepada manusia beda lagi dengan sombong bersifat kepada Allah yaitu hakullah lalu bagaimana sifat kita kepada Allah yang tidak sombong itu yaitu satu-satunya jalan kita harus bertauhid mengesakan hidup kita, mengesakan ruh kita Bahwa hakikatnya semua ini adalah hidupnya Allah sendiri Ruh kita ini loh, hakikatnya adalah Allah sendiri Ruh kita kan disebut sebagai rahasia Dan rahasia itu kalau sudah terbongkar bahwa ruh inilah yang mengendarai jasad kita dan jiwa kita maka rahasia itu sudah tersingkap bukan bukan disebut sebagai rahasia lagi melainkan sudah sudah nyata wujud gitu loh paham ya jadi kalau kalau yang disebut di dalam ayat tersebut tadi itu Itu sebenarnya dua-duanya harus jalan hablum minallah Allah hablum nas itu harus jalan yaitu tidak ada sifat-sifat kesombongan terhadap orang lain saling berkasih sayang saling asah, asih, dan asuh lalu terhadap Allah, yaitu mengakui bahwa diri kita ini sebenarnya tidak ada kuasa apa-apa bahwa semua interaksi kita kepada orang lain itu semua adalah kuasa Allah sendiri hayatullah, hidupnya Allah sendiri kudratullah, kudrat irodatnya Allah sendiri pada diri kita masing-masing ini jadi sejatinya semua kalau dikembalikan kepada Allah itu melalui kesadaran kita sendiri ini bahwa wujud kita ini wujudullah bahwa asma kita ini adalah asma Allah bahwa semua gerak-gerik dohir dan batin kita ini adalah af'alullah semua dirangkum pada sifat atau nur dan nur ini hakikatnya adalah tajalli yaitu zat sendiri zat wajibul kalau dirangkum semuanya itu simpelnya loh. Ya. Tapi kalau melalui teori panjang kali lebar nanti, ini langsungin saja. Serahkan diri menyadari melalui hati kita sendiri yang terpancar kepada kesadaran kita gitu loh. Jadi semuanya itu harus dikembalikan ke sifat-sifat kemanusiaan kita. Berserah diri secara total. Serahkan semua sifat-sifat kemanusiaan kita. Sifat-sifat yang disebut sebagai misalkan sebut saya imam dari dulu bahwa semuanya ini adalah imam yang berperilaku nah itu matikan fanakan. kan matikan fana serahkan binasakan semua itu sama istilahnya beda beda istilah semua tujuannya sama ya. jadi yang disebut sebagai sombong di sini adalah dua duanya jalan yaitu sombong terhadap sesama dan juga sombong kepada Allah kalau sombong terhadap sesama, belum tentu sombong. Kalau sombong kepada Allah, belum tentu sombong kepada manusia. Tapi kalau sudah sombong kepada manusia, maka sudah sombong kepada Allah. Karena hakikatnya semua makhluk ini adalah kudratirodenya Allah sendiri. Itu.